Ya, saya ulangin teman-teman pola hidup sehat. Ya untuk sehat ini kan caranya banyak banget ya. Di antaranya olahraga. Olahraga pun versinya banyak banget. Ya ada yoga, ada yoga tapi lebih ke arah body stretching. Maka saya pilih-pilih yang ke arah body stretching. Tujuannya untuk melenturkan otot, melenturkan saraf. Badannya lentur tapi kuat. Ya kayak kalau teman-teman dalam film peladiri film silat ya seorang wanita uh, Tiongkok atau Vietnam kecil gitu ya bisa mengalahkan tentara yang badannya kekar karena dia latihan terus nah, ada lagi jigong nah, apa itu enggak tahu saya <laughs> Saya nggak ngerti tapi ada guru yang menawarkan ya Pak siapa Pak Prasta selamat sore Pak Prasta selamat sore teman-teman Ya, ini langsung saya serahkan ke bapak aja ya, Pak ya. Sambung perkenalannya, yes. mau, di, mau ditempati, dilengkapi lagi juga. Cuma kemarin yeah. saya baca di WA BA grup bapak juga petani organik ya? Oh ya, istri saya sebenarnya. <laughs> oh, oke. Okay. nanam-nanam nanas yeah. organik, kale, yeah. bayam merah, bayam hijau. Yeah. Ya banyak macam. Oh gitu, ya, hebat Pak Madam. Oke, okay, saya serahkan langsung ke bapak, silakan Pak. Ya. Yeah. Terima kasih Pak Jarod sempatannya Selamat sore teman-teman semua nama saya prasta sore ini kita akan berlatih jikung bersama istilah jikung sebenarnya di termasuk baru sebelumnya ilmu ini kan sudah lama sekali tapi dengan nama macam-macam yang lain kalau artinya ji itu adalah energi kehidupan dengan gung itu adalah usaha yang dilakukan terus-menerus jadi kalau kita artikan jikung itu apa jikung adalah suatu usaha yang dilakukan untuk memusahakan mengusahakan energi kehidupan itu untuk kehidupan kita sekarang ini Nah, dalam hal ini kita untuk kesehatan jadi untuk hari ini kita akan mengelola energi kehidupan nah usaha mengelola ini sudah dilakukan lama sekali oleh orang-orang zaman dahulu hal ini bisa di dari kitab-kitab pengobatan Cina yang kuno-kuno itu dan bahkan yang terkenal adalah penggalian arkeologi salah satunya di Mafangdui ya. Mafangdui itu tempat di Cina sana. Nah, pada salah satu makam itu ditemukan perkamen ya atau sutra yang berisi gambaran orang melakukan jikung ini saya akan tunjukkan gambarnya ya semacam ini tapi ini gambar yang sudah nah ya ini kain mungkin ya tapi karena sudah 2000 tahun lebih ya usianya jadi tercapit-capit itu untung masih terus sama alih-alih di Cina sana arkeologi sudah diperbaiki dan dijadikan semacam ini ya ya Nah gerakan ini disebut jikung sebenarnya nah jikung sebagian dari gerakan gerakan yang kuno ini makam ini di segel tahun 168 sebelum masehi jadi sekarang sudah 2000 lebih ya tapi gerakannya ada sebagian yang masih kita lakukan sampai saat ini jadi karena begitu lamanya maka versi dari cikung itu banyak sekali sehingga kita kalau melihat latihan banyak ya tidak masalah itu semua cikung ya terus kalau pengantar kita Biasanya yang sering ditanyakan orang itu ini, siapa yang bisa melakukan cikung? Bisa dikatakan semua orang. Semua orang, segala usia. Segala usia tua muda, laki perempuan, segala kondisi tubuh malahan. Yang penting dia bisa menirukan dan mengerti ucapan kita, instruksi ya maksudnya. Ya caranya dilakukan biasanya berdiri. Tapi kalau misalnya karena kondisi kita harus duduk, memang harus bisa dilakukan dengan duduk. Kalau terpaksa berbaring boleh masih ada cara yang. Nah waktunya sekarang kapan kita harus melakukan segala waktu boleh tapi yang dianjurkan memang pagi hari karena udara masih segar tubuh kita baru bangun nah mulai kita tempatnya di mana saja boleh tapi yang penting ventilasi udara bebas pakaian misalnya pakaian apa bebas juga asal bisa bergerak bebas kita untuk melakukan segala gerakan ya Nah yang paling penting napas, pernapasan nah pernapasan ini umumnya selalu ditarik dari hidung buangnya bisa lewat hidung ataupun mulut terus jikung ini sebenarnya bukan gerakannya itu tapi yang penting itu harmonisasi dari gerakan dengan napas kita dipandu dari intensi ya pikiran kita fokus. Jadi napas diikuti dengan gerakan. Jadi bukan napas yang mengikuti gerakan, tapi gerakannya harus mengikuti napas kita. Karena napas setiap orang berbeda, maka sebenarnya jikung bisa dilakukan setiap orang. Tidak perlu seragam, tapi karena biasanya kalau dalam senam-senam bersama, ya kita harus ikut pemimpin. Ya, pemimpinnya lagi apa? Kita ikut gitu aja. Sebenarnya, padahal kalau kita di rumah, berlatih tidak harus persis seperti dia. Yang penting, nafas kita diikuti. Ya, terus kita materi hari ini kita akan berlikung berlatih ya cikung set ya itu satu set namanya. Satu set ini kita beri nama Pak Tuan Ching. Ya. Pak Tuan Ching. Kalau diartikan, Pak itu delapan angka 8, tuan itu sepotong, potongan ya, chin itu kain brokat. Kain sutra yang halus yang mahal harganya, bermutu tinggi. Jadi kalau cikung Pak Tuan Ching ini diartikan bahwa jikung delapan gerakan yang sangat bermutu jikung ini sangat terkenal bahkan diduga adalah jikung yang paling terkenal yang paling banyak orang yang mempraktekkannya di seluruh dunia ya. karena variasinya begitu lama ya sehingga diturunkan generasi per generasi hasilnya pun berbeda-beda akhirnya sampai sekarang. Jadi kalau kita nanti melihat misalnya di tempat lain di YouTube atau dimanapun ada namanya Pak Tuan King, ya tapi kok gerakannya sebagian mirip tapi kok tidak sama. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Semua bisa dilakukan dan tetap membawa manfaat. Ya metode hari ini karena ini pertama kali nanti saya akan melakukan gerakan satu kali atau dua kali dengan penjelasan nanti setelah itu akan saya pandu melakukannya bersama-sama. Jadi yang awal jangan mengikuti cuma sebentar satu dua kali gerakan saja saya beri penjelasan. Selanjutnya bisa kita mulai bersama ya. Untuk cikung ada tiga prinsip, ya. Sebelum kita mulai, yaitu satu: jangan khawatir. Kita harus melepaskan kekhawatiran kita. Kita takut bahwa kok tidak sama gerakannya, gitu. Misalnya, kok instrukturnya bilang, "Tarik nafas, kok saya buang nafas, itu Misalnya, "Enggak apa-apa." Jadi, lepaskan kekhawatiran itu, tidak apa-apa. Sebenarnya, semua boleh dilakukan ya Cuma memang di awal kita memang belum hafal gerakannya, tapi selanjutnya bisa kita perlancar, perhalus, jadi makin lama makin menyenangkan lah. Nah, nanti yang prinsip yang kedua yaitu melepaskan pikiran, jangan dipikir. Nah, dipikir biasanya akan sering kita berlatih atau apapun sesuatu pikiran kita itu terganggu jadi kita melakukan gerakan ini pikiran kita misalnya mikirkan loh hari ini mendung ya jemuran saya gimana misalnya begitu Nah itu normal tapi setelah itu kita harus lepaskan jangan dipikir terus ingat gerakan kita ingat nafas kita dan harus yang masukkan ke prinsip ketiga yaitu Enjoy, nikmati. Jadi harus dilakukan, jangan khawatir salah dinikmati. Cuma ada satu yang salah ya di cikung, yaitu kalau kita melihat cikung, terus cuma duduk, ngambil camilan, lihat video cikungnya sambil makan camilan, nah itu yang salah, ya tidak melakukan gerakan <k> <Psychik donuts> tapi cuma menikmati, ya, ya itu kesalahan. Ya. untuk jikung ini pada kesempatan ini saya mau berterima kasih pada guru saya yaitu namanya Bapak Antoni Korahais dia yang mengajarkan saya sampai saya bisa seperti ini ya terima kasih Pak Bapak Antoni beliau mengajarkan saya untuk melakukan jikung itu ada lima tahap tahap pertama yaitu relaksasi jadi kita harus merilekskan tubuh kita bagian per bagian jadi seperti Pak Jarod yang ngajarkan body scanning itu hampir sama cuma kalau body scanning dia dirasakan nah ini dia kita harus mengusahakan tiap ya bagian itu relax memang harus latihan terus latihan sering latihan jadi Bunuh pun terus turun ke bawah, turun ke bawah. Semua bagian ditarik nafas, buang nafas, rileks, tarik nafas, buang nafas, rileks, bagian tiap bagian seperti scanning itu sama sampai paling bawah. Ya, terakhir dirasakan, lalu tarik nafas seperti kita membayangkan kalau kita di pegunungan, terus mandi air mancur yang dingin, segar nah buang nafas air airnya dingin itu mengalir terus turun ke bawah ini nah dirasakan nikmat tegang nah terakhir kita harus fokus pada jantung daerah jantung hat ya kalau di bahasa Inggris hat jantung jantung kita nah terakhir itu kita rasakan dia mulai senang nyaman dan tersenyum katanya ya smile from the heart Ya akan senang menerima mulai untuk energi yang kita kelola ini tadi. Nah setelah itu kita mulai masuk tahap kedua yaitu cikung dinamis yaitu gerakan yang diajarkan tadi ini yang akan kita pelajari bersama. Nah ketiga karena kita melakukan gerakan otomatis badan kita mulai bereaksi. Nah selesai gerakan itu kita akan merasakan. Hampir sama seperti scanning body itu tadi body scanning, cuma dalam hal ini kita secara pasif hanya diam, merasakan. Kalau ada yang gatal silakan digaruk, kalau ingin menguap ya silakan menguap, kalau mau senyum silakan senyum, kalaupun mau menangis silakan menangis. Itu semua ekspresi jikung, ekspresi G, ya, energi itu. Jadi kalau mau bergoyang ya silakan. Tidak ada yang kaki kita tidak akan melekat, menempel di lantai selamanya. Anda mau jongkok silakan. Pokoknya rasakan dan lakukan apa yang terjadi di merasa tubuh kita itu mau apa. Nah itu merasakan ya. Cuma memang belum belum awal kita latihan tidak akan terasa tapi lama-lama kelamaan akan mulai terasa nah yang keempat fase keempat ini sama seperti itu ketiga cuma dalam hal ini kita harus berdiri tenang nafas teratur dirasakan dan fokus pikiran kita ke arah perut bawah ya di daerah pusar di perut bawah ini di tengah-tengahnya bukan kulit pusarnya ini tapi di dalamnya tengah-tengah tubuh ya istilahnya kalau di bahasa Cina itu namanya Tan Dien, ya tengah-tengah tantian ya tengah-tengah diantara bawah pusat itu ya nah terakhir selesai kita baru mulai penutup ya penutup yaitu apa meratakan ya energi yang kita kumpulkan diratahkan itu terutama di daerah bagian kepala ya fase-fase yang kita lakukan untuk hari ini pengantarnya sekarang cukup pengantarnya ya kita mulai saja perjalanan ini saya saya untuk relaksasi memang tidak bisa di ya. cuma akan saya tunjukkan sedikit ya semacam itu relaksasi jadi saya tunjukkan jadi kita nafas terus rasakan di ubun-ubun buang nafas rileks ya pikirkan dia rileks terus turun ke bawah tarik nafas dirasakan terus rileks terus demikian terus sampai ke bawah sampai terakhir kita tarik nafas lebih panjang. terus dirasakan seperti air dingin yang mengguyur buang nafas, seperti airnya mengalir terus ke bawah. Sekali lagi tarik nafas lebih panjang, buang lepas rasakan nyaman, ya begitu. Itu bisa kita lakukan sebentar, juga bisa kita lakukan satu dua menit, terserah waktu kita. Nah sekarang yang jikung dinamisnya yang akan kita mulai ya, delapan gerakan semuanya. Kita, saya ajarkan, saya peragakan, beri penjelasan, nanti kita lakukan bersama-sama. Pertama, berdiri tegap, lurus, kepala di atas, usahakan selalu ke atas ya, dengan ke depan nah, tulang punggung kita lurus ya terus itu tarik nafas pelan ya badan pindah ke kanan kaki kiri mulai melangkah keluar sambil buang nafas nah gerakan pertama kedua tangan mengangkat mengangkat ke atas ya dipangkapkan Terus ditarik-tarik nafas, dorong ke atas, tahan, buang nafas. Jadi kali ini kita mempraktekkan nafas segitiganya Pak Jarot. Jadi tarik nafas 3-4 detik, sampai atas kita tahan nafas 1-2 detik, boleh. Terus buang nafas di gambar detik. Teruslah nafas kita. Kalau misalnya ini tidak cukup, Anda bisa melakukan begini. Tarik nafas. Buang. Sambil diputar. Tarik nafas lagi. Dorong. Tahan. Buang nafas. Ya, gitu. Sekarang saya tunjukkan dari samping. ya. Tarik nafas. lihat depan buang ya tarik nafas, dorong tahan buang Oke sekarang Mari kita lakukan bersama-sama ya seperti ini tetap tutut jangan terlalu di tekuk seperti Militer yang berdiri ya ada ada sedikit tekukannya sedikit ya kali pokoknya enggak boleh terkunci istilahnya lutut ya oke, Kita mulai, tar, kayak anginnya bergerak sekali oke, Kita mulai, tarik nafas, berat badan pindah kanan kaki kiri mulai melangkah keluar selebar bau ya buang nafas terus tangkap mulai tarik nafas turung tahan buang nafas in tahan out Lututnya tekuk sedikit, ya. In lutut lurus, dorong tahan out. Ya, yeah. in out, in dorong tahan out. Ya, terakhir tarik nafas tahan buang kita atur nafas tarik nafas tarik atas sampai bau diputar kaki kiri masuk kembali turunkan buang nafas kali lagi tarik nafas putar, buang nafas. Ya, selesai gerakan pertama ya. Kedua tangan mengarah ke atas. Yang kedua sekarang, kedua gerakannya kita sebut memanah ya. Memanah sama. Saya peragakan dulu, jangan ditirukan ya. Dilihat nanti kita lakukan bersama-sama. Ya, tarik nafas badan pindah kaki kanan, kaki kiri mulai melangkah keluar, agak lebar sedikit, sedikit aja, ya. Tapi tidak lebar juga tidak apa-apa. Terus buang napas sambil ditekuk sedikit, ya. Terus mulai tarik napas, tangan kiri di luar, ya. Terus dorong, buang napas, tarik, tahan. Buang nafas, kaki kiri langka masuk. Ya, sekarang yang kanan tarik nafas, tangan kanan di luar, berat badan ke kiri, kaki kanan melangkah keluar, lutut ditekuk sedikit sambil buang nafas. Terus tarik nafas, lurus, tahan, buang tindakan berat badan, kaki kanan melangkah masuk. ya Sekarang saya tunjukkan dari samping ya. Tarik nafas. Kaki kiri melangkah, keluar, buang nafas. Tarik nafas. Tangan kiri dorong. Buang nafas. In. Kanan sekarang ya. Kaki kanan melangkah keluar, buang nafas. tekuk sedikit lututnya, tarik nafas, dorong, tahan, buang, kaki kanan masuk lagi. Ya, cukup. Nah, ayo, sekarang kita lakukan bersama-sama ya. Mulai, tarik nafas, tangan kiri di luar. Kaki kiri melangkah keluar sedikit, ya sambil tekuk sedikit sambil buang nafas. In up kanan sekarang. In kaki kanan melangkah keluar, buang nafas, tekuk sedikit lututnya, dorong tangan kanan, tahan. Out, in, kiri lagi, kiri keluar, buang nafas, in, dorong, out. Seperti orang memanah, satu, tarik, busurnya, ya, tarik, melangkah, keluar, kanan, buang nafas, in. Tangan kanan dorong, tangan kiri narik. Ya, lurus. Ya, out, in, out, in. Tahan, tu, dua, buang. Kanan, terakhir, in, out, in. Dorong, buang, kanan masuk ya. Atur nafas, tarik nafas, putar, buang nafas. Kali lagi, tarik nafas, buang ya. Kedua, itu jurus memanah ya. Sekarang yang ketiga. Saya prakakan dulu ya ketiga namanya mendorong dan menekan ya mendorong ke atas menekan ke bawah jadi tarik nafas badan pindah kanan kaki kiri melangkah keluar ruang nafas terus narik tangannya naik sampai separuh dada terus tangan kanan terus naik tangan kiri mulai turun ya dorong ke atas ini dorong ini tekan ya sambil tahan napas tuh wah buang buang napas, lututnya ditekuk sedikit ya terus yang kiri sekarang naik, tangan kanan yang turun ya dorong terus dorong buang napas ya saya tunjukkan dari samping ya ditarik tarik napas buat badan Kanan, kaki kiri melangkah keluar, buang nafas, tarik nafas, kanan naik, kiri turun, tahan, buang, sekarang kiri naik, kanan yang turun, kiri dorong, kanan tekan, tahan, buang. Ya, gitu. Oke, sekarang kita lakukan bersama-sama ya. jadi tegap, ya. Mulai, tarik nafas, berat badan pindah kanan, kaki kiri melangkah keluar, buang nafas. Mulai, naik, tarik nafas, karena naik terus, tangan kiri turun, dorong, tahan, buang nafas. Tanam turun, kiri naik, dorong, tahan, buang, in out, in out, in. Out. Terakhir, in, out, sampai separuh, duanya naik, atur nafas, tarik nafas, kaki kiri melangkah masuk, buang nafas. Sekali lagi, tarik nafas, Buang nafas. Ya, selesai. Yang keempat sekarang. Keempat, khususnya kita namakan menoleh kiri dan kanan. Ya, saya peragakan Tarik nafas, berada dan pindah kanan, kaki kiri melangkah keluar. Buang nafas. Terus tarik nafas, menoleh ke kiri dulu. Ya, samping tangannya agak dipuntir sedikit sedikit aja ada stretch ada cukup ya dari jarinya kelingking dinaikkan sedikit ya rasa stretch cukup sudah ya. Terus buang nafas sekarang yang kanan tarik nafas tahan tuh wah buang nanti ya samping ya tarik nafas tahan, buang, tutup teguk sedikit, tarik nafas, tahan, buang, ya, ya, oke, okay. mari kita lakukan bersama-sama, ya, tidur tegap, ya, lurus, mulai, tarik nafas, badan kanan, kaki kiri melangkah keluar, buang nafas, Mulai. Utol tangannya tarik. Tahan. Tu. Wah. Buang. In. Tahan. Buang. In. Tahan. Buang. In. Tahan out, in, tahan, out, terakhir, tarik nafas, tahan, buang, atur nafas, tarik, sampai dada, hai, badan pindah kanan, kaki kiri melangkah masuk, Putar tangannya turunkan sambil buang nafas. Kali lagi atur nafas, tarik, buang ya selesai. Keempat, sekarang kelima ya, saya peragakan agak, agak rumit sedikit. Ini kelima, namanya menggerakkan kepala, menggoyang ekor ya. Ditarik nafas, dia tangannya ke atas terus berat badan pindahkan ke kanan kaki kiri melangkah keluar buang nafas sambil turun tangannya terus pegang paha atas ya terus noleh ke kanan kaki kiri lurus ya sambil tarik nafas terus dibungkukkan badannya sambil buang nafas nah terus sampai separuh kaki seimbang lagi kita naikkan, sambil tarik nafas. Terus putar ke belakang, kepalanya lurus lagi, buang nafas. Oleh ke kiri, ya putar sampai separuh, naik lagi, tarik nafas. Ya, terus buang. Itu, oke, saya peragakan dari samping ya tarik nafas, buang. Tarik. Mulai, tarik nafas, kanan, buang. In. Out. In, out. Oke, kita lakukan bersama-sama ya. Berdiri. gap, mulai. Tarik nafas, tangannya dibuka ke atas. Kaki kiri melangkah keluar. Buang nafas. Nolek ke kanan, tarik nafas, terus turunkan, tunggu, buang nafas, separuh di tengah, mulai narik nafas, putar, buang nafas, separuh naik lagi, tarik nafas ke arah kanan, buang. tarik buang in out in out tarik ot terakhir tarik nafas buang sampai separuh tangannya dilepas dinaikkan sambil tarik nafas ke atas tindakan kaki kiri masuk turunkan buang nafas Ya, atur nafas, tarik, buang, Kali lagi, tarik, buang, oke, lima. sekarang ke enam, ke enam, membungkuk dan tengah daya ya. Saya peragakan dulu ya tarik nafas sampai atas telapak tangan diputar menghadap ke dalam buang nafas turunkan ya putar ke belakang pegang ginjalnya sambil tarik nafas terus dipengadakan buang nafas sekarang membungkuk tarik nafas depan terus tangannya diturunkan sambil dipijat badan seluruh sampai kaki luar ya terus sampai ujung jari jempol didorong tangannya ke depan ya terus naik sambil tarik nafas ya buang nafas diulang seperti tadi ya putar lagi tarik nafas pegang buang in tunggu outnya tangannya dipijatkan diusapkan seluruh kaki terus dorong tangannya ke depan tarik nafas ya itu beragakan dari samping ya tarik nafas putar buang, putar lagi in pegang out in out dorong Depan, tarik out oke mari kita lakukan bersama-sama sekarang ya sudah mulai tarik nafas Puter, lapak tangan mengadap dalam, turunkan, buang nafas. Puter, menghadap luar, tarik nafas, pegang ginjalnya, buang nafas. In. Up, turunkan tangan, usap. Ya, sampai bawah, dorong ke depan, tarik nafas. Turun buang napas, putar telapaknya, tarik napas, tekan ginjal, buang napas, pengadakan, hukuk, tarik napas, usapkan tangan, buang napas, sampai bawah, dorong tangannya ke depan, tarik napas, naik, putar telapak tangannya, buang napas, Putar lagi tarik nafas, pegang out, in, tunggu ke depan, out, Pusat. dorong tangannya, tarik ke atas, naik, ambil tarik nafas, putar tangannya, turun, buang, putar lagi ke belakang, tarik nafas. Buang nafas. In. Out. Dorong. Terakhir, tarik nafas. Putar. Turun terus. Buang. Atur nafas. Tarik. Putar. Buang sekali lagi tarik buang, ya sekarang ketujuh ya ketujuh namanya meninju ya meninju jadi semacam ini tarik nafas tangan ditaruh pinggang ya terus kaki kiri melangkah keluar buang nafas Toko sedikit lututnya, ya. Terus didorong tangannya, tangan kiri dulu, dorong sambil dilihat. Matanya harus melihat lapak. Tinju kita ini, lurus, dorong, stretch, turun, tahan, tuh, wah, sambil dibuka agak keras napasnya sekarang ini. Ya, terus diputar sambil tarik napas. Dari jarinya dimasukkan, buang napas. Ya, begitu. Mari kita lakukan bersama-sama ya. Ayo, saya peragakan dulu dari samping ya. Tarik nafas. Buang. In. Tahan. Tahan. In. Out. Ya, begitu. Oke. Ayo kita lakukan bersama-sama ya. Tarik, berdiri. Mulai, tarik nafas. genggam tangannya. Kaki kiri melangkah keluar. Tekuk sedikit sambil buang nafas. Mulai, tangan kiri, dorong. In. Tahan. Tahan. In. Out. Ganti kanan, sekarang. Tangan kanan dilihat. In. Dorong, tahan. Tuh, wah, In. Putar, tarik, buang. Ke kiri sekarang, samping. In. Dorong, tahan. Tuh, wah, In. Out. Kanan, in. n, in. Out. Kiri dan kanan bersama, in. Tahan, n, n, n, n, n, bersama, in. Two. Wah, in, tarik buang nafas, sampai di pinggang, dinaikkan sambil tarik nafas, putar, telapak tangan dibuka, turunkan, buang nafas, atur nafas, tarik, kaki kiri belakang masuk, buang lelaki atur napas tarik buang ya sekarang yang terakhir ke delapan ya delapan itu menggetarkan tubuh istilahnya ya jadi dia cedet mudah sekali cuma cedet tarik nafas, tahan tuh bakal getarkan di jangan terlalu keras ya pokoknya waktu turun tumitnya kita rasakan ada getaran di seluruh tubuh kita ya Jadi tarik nafas turun bagi yang ada cedera atau maupun leher turunnya bisa separuh ya tarik nafas tahan terus turunkan sedikit terus baru di tekankan ke lantai atau beri karpet atau apa supaya ringan jadi getarannya nggak terlalu membebani tulang kita ya oke mari kita mulai bersama-sama siap tarik nafas ambil naik tuh wah ke turun tarik nafas tuh wah ke end tuh in tuh wah, in tuh bahwa keakhir ya nah, selesai Nah saat selesai ini fase ketiga kita mulai masuk sebenarnya kita rasakan tadi itu seperti scanning tapi dalam hal ini kita pasif hanya menerima saja apa yang kita rasakan ada gribing-gribing semut atau apa ya kita rasakan kita nikmati semua apa aja yang dirasakan ya mungkin biasanya ada yang suka gorek goyang misalnya seperti ini silakan kalaupun ada yang ingin jalan-jalan ya monggo tidak ada batasan apapun yang dilakukan silahkan tubuhnya dirasakan sendiri inginnya apa Nah itu termproses healing kalau dalam hikmung yang diajarkan ke saya ini Nah setelah itu kita rasakan kalau misalnya tadinya ingin miring-miring, terus cukup merasa sudah cukup nah proses fase keempat masuk kita berdiri lagi tegak pelan-pelan misalnya tadinya miring-miring gini terus kita pelan-pelan nah terus tarik nafas pelan, buang pelan, terus dirasakan di perut bawah ini ya. Kalau mau ingin lebih jelas bisa ditangkupkan di sini, dirasakan. Ambil tarik nafas pelan, buang pelan, di tengah tengahnya tubuh ini ya, cukup, selesai. Nah, masuk ke tahap penutup, kita gosok-gosok tangan. Ya, mari bersama-sama ya, kita gosok-gosok tangan, saya sepakatkan ya. Kalau sudah hangat, tempelkan ke mata kita. Ya, cukup kita tepukkan ke mata sambil matanya ketap ketip ya, ya terus kita usapkan ke wajah kita, ya memutar, ya meratakan energi ya terus kita usapkan ke kepala, ya terus naik Ya. kemudian mulai kita pijat titik akupuntur ya dengan ini pelan-pelan saja titik mata dalam ya tak pelan pelan tak pijat-pijat diunyet nyet kalau bahasa Jawa ya diunyet-unyet dan biasanya sambil tarik nafas pelan buang pelan satu tarian Ya, buang nafas, selesai. Kita pindahkan ke alis, ujung alis dalam. Ya, ujung alis dalam kita punya punya lagi, tarik nafas. buang. Ya, pindahkan ke sepanjang alis. Ya, tarik nafas. buang. Ya, titik tengah alis tarik nafas, buang, ujung luar alis, tarik nafas, buang, turunkan ujung luar mata, in, out, turun bawah, tengah bawahnya mata, ya, yang ada tulangnya itu, itu tarik nafas, buang. Ya, lingkaran bawah sekarang. Kembali ke titik dalam mata lagi. Tarik nafas, buang. Terus turunkan sepanjang tulang hidung kita. Tarik nafas. Buang, turun bawah ke cuping hidung ya. Tarik nafas, buang terus pakai bantalan jempol. Kak, ini pelipis kita di punya tarik nafas, buang ya terus telinga belakang telinga kita ya tarik nafas buang ya terus daun telinganya yang pusap usap ya tarik nafas buang Oke tutup telinganya barang tarik nafas buang ya nah, yang terakhir telapak tangan kita buat nutup telinga ya posisinya seperti ini kita bisa mentikkan ini atau bisa juga ya seperti itu Selesai. Nah, waktu selesai kita bisa berdiri, jalan. Ya buat anu aja penutup terakhir, ya. Oke, selesai. Nah, untuk teman-teman tidak perlu persis video ini, tidak perlu. Jadi misalnya, misalnya ada teman yang tangannya sakit, ya dia tarik nafas, misalnya tarik nafas. Bisanya cuma segini, enggak bisa ke atas, ya enggak apa-apa, tarik nafas, buang, cukup, enggak apa-apa, boleh, in, out. Misalnya tangan kanan enggak bisa, gerak sama sekali, tangan kiri yang bisa, silakan, enggak apa-apa, in, out. In, out. Atau tangan kiri, kanan yang bisa atas. Tangan kirinya nggak bisa separuh, boleh off. Jadi nggak perlu harus sama. Yang penting nafas kita sesuai ya. Jadi waktu tarik nafas, pas ya usahakan pas, terus tahan nafas sambil dorong. Dorong bukan tangannya aja, tapi usahakan punggung kita itu sedikit-sedikit bergerak mendorong ya steps stepsnya sedikit aja terus buang nafas waktu buang nafas lututnya ditekuk sedikit sambil dirasakan nyaman perasaan nyaman ini penting sekali ya oke okay. selesai sekarang yang catatan yang penting lagi yaitu latihan ini yang rutin tidak perlu harus urut jadi Anda bisa mulai melakukan nomor 7 pindah kedua tiga seingatnya sudah seingat pikiran kita boleh tapi awalnya kalau mau lihat video setelah itu misalnya salah jangan khawatir tidak ada salah ya di yang saya ajarkan ini tidak ada salah yang salah cuma satu tadi itu ya makan camilan sambil lihat kok oh, enggak mau bergerak <laughs> itu salah yang lainnya betul semua tidak perlu khawatir tidak ada salah ya dinikmati Oke terima kasih Pak Jorot sudah selesai ya ini mau nanya nih Pak nanti kan ya. ada 8 gerakan ya ya jadi satu kali praktek itu tidak harus semuanya juga ya tidak-tidak Pak Jarod boleh satu gerakan pun boleh tergantung oh. waktu kita dan satu gerakan itu bisa berulang-ulang sampai puas aja istilahnya gitu ya boleh ya Oh jadi lima gerakan Mau boleh, cepat boleh, boleh. nanti tergantung nafasnya Pak Jarod ya. ya kalau kalau orang yang nafasnya kayak saya kan nafasnya panjang ya kalau saya yang ya. saya yang yoga atau body stretching atau chi. Ya. Yang saya ya. modifikasi itu kan, kalau saya tarik nafas ya, saya pelan-pelan. Sampai tangannya diangkat, ya pelan. Jadi betul ya gerakannya, ngikuti nafas ya. Ya betul, nafasnya yang panjang ya, tarik nafasnya 12 detik ya, pelan-pelan. Dua belas ya. detik, cuma kayak, uh -uh. kayak orang menari aja, kayak orang taiji juga gitu ya, Pak. Ya, ya. cuma ini, Pak Gatot, kadang-kadang kita harus eksplorasi ya. Kita misalnya sekarang tarik nafasnya 12 detik. Ya. ya, ya, Nanti coba Pak, Pak, Pak Jarot bisa tarik nafas misalnya enam detik, ah. dirasakan. Jadi hari ini misalnya 12, besok 6, dirasakan tubuhnya menyenangkan yang mana. Oh, nah yang ya. menyenangkan itu yang cocok buat kita. Yang nyaman ya, nyaman. Nah benar, benar, yang nyaman, menyenangkan Jadi Begitu selesai itu seger gitu, bukan pegel ya. <laughs> ya. Ya kalau cikung nggak akan pegel, gak akan pegel. Tambah semangat saya kira. Oke oke. Nah ini kalau dari segi apa namanya pengalaman bapak atau arahan-arahan dari guru bapak ini lebih nyasar pada kesehatan kenyamanan atau kekuatan otot pak yang dilatih? Kenyamanan saya kira kesehatan ya kesehatan. Ya, ya. Tapi dia memang menganjurkan. Selain itu, kalau kita mau lebih lengkap ya, harus latihan sendiri plank atau apa sit up atau segala macam itu. Itu tambahan untuk otot ya. Ya kalau ini istilahnya yang otot yang sebelah dalam gitu loh. Pasia ya mungkin istilahnya kalau sekarang dulu. Ya. Pasiannya yang diatur. Untuk kelenturan, fleksibel. Ya. Kalau lentur fax liver, darahnya lancar, hormon, hormonnya lancar. Ini ada yang nanya nih Pak, kalau sama taiji itu bedanya apa ya kira-kira apa ya? Kalau taiji itu sebenarnya jikung lebih lama ya, lebih kuno ya. Cuma oh. kalau taiji itu dia sebenarnya ilmu bela diri sebenarnya. Kalau jikung ini bukan. Jikung hmm. ini memang untuk melatih tubuh saja. Jadi bukan kalau di itu saudara misan lah. Ya, kalau taiji, ya, walaupun perempuan oh. juga itu berkeringat banget ada ada ada unsur latihan otot, maka badannya kuat. Ya, ya. ya. Atau body kalau stretching yang ada. pun ada yang keras ya. Ya, kalau ya, ya. yang keras pun berkeringat ya. Oh, Oke. Okay. Nah, ini kan Bapak baru ngajarin lima gerakan atau istilahnya tahap satu. Loh, ada, loh, ada berapa Pak. tahap, Pak? Loh, li, lima tahap tapi yang delapan gerakan ini tahap kedua, Pak. Oke. A ada lagi nggak nanti gerakan-gerakan lainnya lagi? Oh, banyak sekali, Cikong ribuan, Pak. Nah, berarti nah, bisa berarti, bisa sesi berikutnya, dong, ya? Oh, ya, ini dilatih dulu. Kalau sarannya ya. banyak guru, saya lihat di internet, mereka selalu menyarankan jangan... Banyak-banyak? Ya, kan ini ada... Kalau yang terkenal kan kutipan dari Bruce Lee ya, hmm. jangan takut pada orang yang punya seribu jurus tapi melatih cuma satu kali. Tapi takutlah hmm. pada satu orang yang cuma punya satu jurus tapi melatihnya seribu kali. Okay. Nah itu kata-kata dari Bruce Lee yang terkenal. Jadi, Jadi kita delapan, latihan ini aja. Delapan gerakan ini berulang-ulang, katakanlah sebulan-bulan, dua bulan. nanti ada, ada modul berikutnya Pak ya. Bisa, itu banyak gunanya bagus. Ya bagusnya Kalau, itu berapa lama pak? Sebulan kemudian, dua bulan kemudian? Saya kira 100 hari biasanya. Tiga uh, bulan, tiga ya. bulan ya. Kalau bisa tiap hari minimal dua menit. Ah. Nah, Supaya nanti sudah nggak pakai mikir itu merem aja bisa bergerak ya pak ya? Ya, tapi pikiran harus terus, jangan kita apal, terus pikirannya melayang kemana-mana, sama ya, saja. Maksudnya, ya. nggak mikir gerakannya, tapi menikmati tadi ya, Pak, ya? Menikmati Betul. nafas, ya. menikmati gerakan, Betul, nafas Nah, masih dirasakan, mengasuh hidung, jadi udah, sudah nggak ya. mikirin gerakannya, tapi udah kayak, nah, itu apal, 3 bulan, ya. baru modul berikutnya, ya, Pak, ya? Oke. Oke, berarti ya. ini, saya sendiri juga akan praktek dulu nih, kan saya tambahan ya. misalnya, yang yang body stretching saya pagi, yang malam ini ya 10 menit, tapi tiap hari sampai saya bisa sambil merem, itu sebenarnya sambil meditasi istilahnya ya, nggak mikir apa-apa ya. Ya. Nah, tenang, gerakannya dinikmati, nafasnya dinikmati, sampai nanti sudah nggak mikir gerakannya lagi, dalam arti pikirannya fokus pada nafas, fokus pada gerakan, baru tiga bulan lagi kira-kira nanti berarti saya undang Bapak lagi. <laughs> Oke, okay. oh ya, tambahan Pak. Yang ya. tiga fase tiga menikmati tadi itu kadang-kadang ada orang yang salah tangkap. Pak itu apa? Enggak kesurupan, enggak, Pak. <laughs> ya, ya, dia jika jingga bukan? Kalau ke kesurupan orangnya, enggak bisa menghentikan, hmm. enggak sadar. Nanti kalau begitu sadar ditanyai tadi ngapain?" Dia enggak tahu. Tapi kalau ini kita sadar bahwa kita lagi membungkuk, kita lagi nangis, lagi tertawa, itu semua emosi yang dikeluarkan setelah melakukan jikung ini. Hmm. Tapi sadar, jadi makanya setelah kiranya cukup, dia merasa cukupnya, terus pelan-pelan dia berhenti, dia berdiri tegap lagi, masuk ke tahap empat. Jadi dia sadar, bukan orang kesurupan, Wow. Nah kalau misalnya ya. gini Pak, ada orang yang memang tangannya lagi sakit, katakanlah lagi pegel-pegel ya. Iya. Ngerasain ini kan rasa pegel. Jadi kayak pengen diselonjorin, pengen ditepuk-tepuk. Ya pokoknya itu diikutin aja Pak ya. Boleh, boleh. Silakan di tahap tiga-gala, termasuk kita mau kentut lah misalnya. Itu pun karena gerakan kita ini kan menggerakkan peristaltik usus ya. Jadi dia mungkin bisa kentut. Hmm. Nah, itu pun lakukan, tapi karena kalau kita di rumah kan enggak bebas, silakan. Nah, itu salah satu. Kita ingin menangis, ingin tertawa, itu semua emosi itu termasuk di dalam penyembuhan lah ya, istilahnya. Hmm. Jadi, pokoknya perasaan apapun, ya di kayak disalurkan, dinik. Nah, betul. Jangan ditahan maksudnya, silakan disalurkan. Oke, oh, oke, okay, oke. Okay. Jadi, Yasmin, Cuma ya harus lihat lingkungan, jangan sebelah kiri kanannya banyak barang pecah, belah terus ngawur aja. buyar nanti <laughs> ya. Dalam hati ini ter terkendali, tapi kayak orang ya, yang... terkendali, bukan kesurupan terkendali. Ya, ya. Kayak orang meditasi, kayak uh. orang olah nafas, kayak orang berdoa, dimana ya. ketika atau lagi healing ya, kalau kita. Modul Inner Healing ya lagi pengen nangis ya nangis saja jadi perasaannya dilepaskan. Oke jelas. Betul betul. Terusnya ada pertanyaan tadi selesai berdiri seluruh jari-jari kayak ada energi yang keluar. Ya. Nah itu salah satu yang fokusnya kuat cepat sekali merasakan tapi yang lambat ya agak lambat harus latihan agak banyak dulu. Hmm, kalau awal-awal kan ya, memang saya lagi nggak bisa lagi-lagi fokus pada gerakannya, masih mikir gerakannya ini gimana ini ya. Gimana, gitu ya. Biasanya, biasanya Pak, seperti Pak Jarot ini tipe orang yang cepat. Hmm. Biasanya seniman itu lebih cepat fokus dia. <laughs> ya. ya, ya, ya, ya. Betul. Segerang. Oke, ini ada yang nanya lagi nih Pak. Tadi tujuan mata diuyak-uyak pelipis ya kayak ya. Mas tadi itu apa Pak secara ini. Dia kan kalau itu kan termasuk jikung juga cuma untuk meratakan energi yang terkumpul di kepala. Hmm. Ya. Tapi itu pun bisa dilakukan di kantor misalnya kita terlalu banyak lihat komputer, kerjaan, istirahat sebentar, bunyi-bunyok ini. Dulu saya kacamataan Pak, mulai kelas 4 SD. Sekarang sudah enggak Lepas ya. Iya, ya lepas hebat. sudah. Saya juga lepas kacamata, tapi saya lepas ya. kacamata dulu modulnya modul, modul, modul karena modul yang berbeda. Tapi saya 98, saya pakai kacamata 82, saya pakai kacamata selama 16 tahun lalu saya juga lepas uh, kacamata. Nah, juga beberapa peserta pola hidup sehat sudah ada yang WA saya lepas lepas kacamata, ada yang tidak jadi ya. masih katarak. Jadi memang hampir semua apa namanya olah nafas, body stretching, tai chi, jigung ini juga yaitu berhubungan dengan healing ya kesembuhan karena energinya lancar sarafnya lancar darahnya lancar Nah kalau dari pengalaman Bapak nih apa namanya jikung ini Apakah ada misalnya kayak untuk terapi kesembuhan tertentu gitu atau ya emang untuk sehat aja Ada Pak ya sebenarnya cuma guru saya mengajarkan jadi supaya ndak enggak terlalu fokus pada jurus karena menurut TCM ya pengobatan tradisional ya teorinya yeah, ya, medicine, yeah, TCM. ya pengobatan tradisional China itu teorinya satu meridian itu berhubungan dengan meridian lain jadi kalau kita melatih misalnya kalau ini ya ini kan melatih meridian di paru-paru gantung -paru ini gantung sebenarnya nah nah dia kan enggak selalu jantung aja dia akan merambat ke tempat lain di mana tubuh ini pandai dia pandai tahu hmm. ngerti gimana yang membutuhkan dulu energi untuk penyembuhan jadi dia tidak akan memperbaiki jantung jantungnya sehat diperbaiki yang lain hmm. gitu jadi itu. jangan perpanjang pada jurus tapi latihan yang rutin dan menikmati, nah itu yang dipentingkan. Oke, berarti sama ya. Kalau saya juga ngajar body stretching itu tubuh ini kalau jempolnya kena paku itu kan nggak bisa mulutnya bilang kamu sih pecisilan gitu ya. Jadi <laughs> jempolnya yang sakit, kepalanya yang cenot-cenot. Iya. Makanya body stretching harus seluruh tubuh ya dari mulai nafas dulu stretching ya body scan kaki tangan baru misalnya kemarin saya ngajari bunda gitu ya baru mengarah ke gerakan-gerakan yang melatih bunda tapi ya kakinya digerakin juga tangannya digerakin juga kan saraf keluar dari kepala lalu turang, keluar dari kepala otak ya saraf ke tulang di tulang di leher namanya korteks dari kortex ke tulang belakang, baru nyebar ke mana-mana. Maka sering kan teman-teman, tuh kalau saya sakit ini, olah nafas yang mana atau body stretching yang mana? Semuanya satu kesatuan, cuma nanti memang katakanlah tangannya kaku, ya boleh sambil digerak-gerakin. Tapi sekali lagi, unsurnya itu memang unsur menikmati, itu tarik nafas. Buang nafas sambil menikmati itu, sebenarnya ada kayak gini: kita mengaktifkan sensor rasa dan sensor gerak. Ya, sehingga kita akhirnya bisa mengendalikan, karena ada orang yang nggak bisa nutup gitu ya, atau kaku. Nah, lama-lama dia -lama, lama, setelah itu boleh pengulangan pada bagian yang sakit, tapi tidak boleh langsung tertuju. Pada yang sakit ya pak ya harus dari ya. energi dalam dulu perut, nafas perut, nafas perut, lalu merasakan body scanning, baru gerakan-gerakan seluruh tubuh. Ya oke. Okay. Uh, kalau di cikung ada kayak level-levelnya nggak pak kayak misalnya tuh kan tadi udah ini delapan yang bapak ajarkan 8 gerakan nanti tiga bulan ya. tambah lagi itu apakah ada ada kayak ninety itu kayak kalau karate kan sabuk sampai sabuk oh, itu? Oh iya, enggak. Menurut saya kok nggak ada ya Pak, Oke, ada ya. Dia, kalau yang pandai, yang yang anu tambah lama dia tambah cepat untuk menimbulkan energi itu timbul. Jadi segala gerakan pun dia bisa, kalau kita kan gerakan yang macem-macem, dia yang sudah pandai cuma gerak, ini aja dia sudah langsung timbul energinya, ah. Nah itu tingkatannya lebih tinggi, jadi Baik, dia ba. bisa menyalurkan energi untuk pengobatan, misalnya untuk healing itu ada yang pandai ya, yang bisa begitu. Oke, kan tarik nafas pelan pelan, buang nafas pelan pelan, sambil gerakan gerakan tertentu. Nah, ya. apa, apa tandanya gini? Apa tandanya energinya udah mulai keluar atau siap untuk disalurkan? Kalau kapan tandanya saya tidak tahu pak persisnya, tapi yang dirasakan itu biasanya ya seperti itu ada semacam perasaan nah ya, apa bergetar atau apa gitu ya merambat seperti ada aliran yang merambat naik gitu ada memang perasaan spartan itu oke nah katakanlah merasakan kayak ada getaran-getaran di tubuh kayak ada kayak yang berjalan tapi bukan sakit ya kalau yeah. sakit kan berarti uh, kesemutan darah nggak lancar ada semacam aliran dingin yang mengalir ada merasa kayak kesegaran yang mengalir nah yang disebut healing itu misalnya gini misalnya katakanlah saya sakit pinggang atau orang sakit ginjal secara teknis gimana mengalirkan energi ke ginjal itu apa-apa dengan dibayangkan aja gitu ya yeah. Memang seharusnya begitu Pak, membayangkan. Makanya dipandu oleh pikiran, intensinya itu tadi. Napas mengikuti pikiran, gerakan mengikuti napas. Jadi pikiran yang penting. Jadi kalau pelajaran yang saya dapat, kalau gerakan kita betul sudah sempurna, kita cuma dapat manfaat 10% dari latihan ini, katanya begitu. Tapi kalau napas kita sudah betul, kita dapat 30%. Nah, Kalau pikiran kita sudah betul, kita lengkap 60%. Jadi pikiran yang paling penting, gerakan ini sebenarnya cuma 10%. Tentu saja ini guru saya yang ajarkan, mungkin guru yang lain lebih berbeda sudah. Gak masalah nggak usah dipikir, sudah dinikmati saja ya ini kita tukar-tukar pendapat atau bincang-bincang ya sebelum kita selesai nah ya. ini, Pak, saya pernah pernah belajar sama orang lain ya pernah belajar pernah belajar itu disarankan apa ada ada, ada, ada pelajaran begini mungkin kalau bapak dalam arti pengalaman bapak dalam cikung ya lalu ya. saya belajar di, di ini di, di, di jurus yang lain di, di ilmu yang lain itu misalnya untuk orang-orang yang sakit di tempat tidur lagi berbaring tidak bisa berdiri ya di rumah sakit, nah ini diajarkan begini, dan tadi pikiran tadi ya sudah kalau nggak bisa bergerak nggak usah bergerak namanya lagi sakit tapi coba bayangkan kakinya diangkat pelan-pelan sambil tarik nafas. Bayangkan kakinya diturunkan. Bayangkan tangannya diangkat supaya setiap gerakan yang dilakukan itu itu dia, dia instruktur saya itu Betul. bilang itu dia bilang kita ya. membayangkan saja itu ini kan yang sebenarnya yang ya saya bilang ini yang ini pelajarannya John Kabat-Zinn. Dia seorang dokter ya, dia seorang dokter, seorang psikiatri dari Massachusetts Institute of Technology, MIT, dengan membayangkan saja, itu ketika orang itu di rumah sakit, otaknya ini direkam dengan alat-alat canggih yang untuk merekam aktivitas otak. Itu cukup menarik bahwa terjadi aktivitas di mana ketika orang membayangkan sungguh-sungguh dia bergerak walaupun tangannya lumpuh, itu sudah ada pengaruh positif betul Pak akan nah, akhirnya betul-betul bisa sembuh nah gimana kalau dari segi Tiongkok Chinese medicine ini Pak dari Cikung ini Pak iya ya memang begitu ajarannya uhum. begitu sama Pak Oke okay. jadi kalau makanya tadi kalau bisa berdiri kalau nggak bisa duduk tapi kalaupun duduk nggak bisa tidur tapi gerakannya pun gitu kalau kita misalnya bisa lurus ya lurus kalau nggak bisa ya di usahakan sambil dibayangkan tangannya lurus. Oh, oke. Okay. Nanti lama-lama dia kan akan naik sendiri karena kita membayangkan untuk kesana. Hmm itulah itulah pikiran yang dimaksud ya. Kekuatan ya, pikiran, pikiran, uh -uh. kekuatan bayangan yakin bahwa suatu saat bisa ini untuk terapi terapi mereka yang mengalami kelumpuhan di kursi roda tidur karena Parkinson, dengan dengan apa namanya, ya ini kan olahraga yang berbeda dengan olahraga. Saya bilang kita bukan satu, dua, tiga, empat, gitu. Enggak, ya kita pelan-pelan menggerakkan badan, sinkron dengan nafas, sinkron dengan pikiran. Karena pikiran, nafas, dan tubuh sinkron, saat ini sakit, maka tubuhnya belum bisa sinkron. Tubuhnya belum bisa bergerak, tapi lama-lama tubuhnya akan mengikuti Ya betul pak. Ini itu aja. sudah dibuktikan pak. Oke. Ada pengalamannya seorang itu Italia yang di New York ya yang pernah yang terkenal itu dia dia kecelakaan. Jadi seluruh tulang belakang dia ini tidak ada satupun yang tidak cedera. Bahkan dua tulang lehernya itu hancur. Jadi dokter sudah memvonis seumur hidup dia akan lumpuh di kursi roda tapi karena dia kecil itu kebetulan ya nggak tahu pamannya itu jadi pendeta di kuil Shaolin di New York sana nah, dia mulai kecil itu di ngengerno di sekolahkan di sana di kuil itu diajari toh mulai kecil itu nah waktu dia Kejadian itu, dia telepon sama gurunya. Saya lumpuh, saya tidak bisa. Nih. Gimana caranya? Ya Silahkan latihan, loh. Gimana? Mau saya tidak bisa? Apa? Anda masih bisa bernapas? Bisa ya? Silahkan nafas saja. Ambil, pikirkan itu. Lama-lama dia bisa, padahal dia itu cuma duduk di kursi roda, ada perawat khusus setiap hari dibawa ke petak dikeret sama kerean dipindahkan ke betap mandi dinaikkan turun gitu terus lama-lama bisa wow. dan berdiri tegap dan sekarang malah ngajarkan jikung udah seperti orang normal wow. padahal semua lumpuh total yang bergerak itu cuma lehernya kepala lehernya wow. ada ada harapan untuk kesembuhan lewat ya. nafas ya karena nafas itu kan Tuhan yang punya ya. Jadi lewat nafas ya. kan. lalu uh, kekuatan pikiran dan keyakinan atau iman. Nah, Pak Pak Prasta. Pak Prasta ini kan jadi pelatih di Jawa Timur ya, ke sana kemari ke sana. Oh timur, enggak, ini. Pak. <laughs> Engga, saya bukan pelatih, Pak. Saya ini seneng jadi saya ngajak teman-teman yang mau gitu. Jadi kebetulan saya cuma di gereja gitu. Ibu-ibu lansia sama bapak itu, ayo latihan ya. Monggo, saya ajak latihan supaya mereka lebih banyak yang latih lansia, juga, lebih sehat. Ya, bukan pelatih Pak. Gak punya sertifikat apapun, saya cuma senang untuk berbagi. Okay. Gitu aja ada pengalaman, nggak, Pak? Orang tua yang misalnya di kursi roda atau lumpuh atau Parkinson bisa jalan gitu oh belum belum tingkatannya pak cuma untuk saya pribadi ya saya migrain mulai SD jadi sering-sering selalu pusing pusing sebelah sini tekan rasanya di atas mata ini tetap tekan jadi di dompet saya selalu ada panat dolar lah apa mesti jadi kalau rasa pusing saya minum sedikit itu itu sekarang sudah hilang ya walaupun kadang-kadang masih timbul jadi saya tidak bilang 100 tapi 95 persen lah saya boleh dari migrain ini hmm. mah juga gitu di dompet itu selalu ada magasida, nilantala, pil-pil gitu itu saya minum kalau perutnya nggak enak tapi lama-lama sekarang sudah enggak sudah nggak minum obat lagi katanya. Wah, mantap. Ya. Kan, Bahkan wasir saya yang biasanya selalu membuat masalah, bilang juga. Wah, keren. Wah, keren, keren. Oke, terima kasih Pak Prasta. Ya. Berarti karena tadi dibilang latihan aja dulu 100 hari, ya berarti teman-teman ya, tiga bulan lagi kita baru akan ketemu dengan modul yang kedua. Nggak usah buru-buru, nggak usah pinter dengan aneka jurus. <laughs> ya. Tapi nggak dilakukan. <laughs> Makanya, saya bilang nggak ada yang salah, Pak. Yang salah cuma satu: duduk di sofa bawa camilan. Nah, itu yang salah. Iya. Jadi, yang bikin sembuh itu bukan masuk WA grup pola hidup sehat, masuk WA grup nggak pernah dibaca. Aduh, saya bolong-bolong, Pak. Jarang baca, oh ya, pantas nggak sembuh. Tak lihat masuk dari bulan Mei tahun lalu, aduh, yang dua bulan aja sudah dari sembuh. Ini sudah dari tahun lalu bulan Mei nggak sembuh. Iya pak, saya kadang-kadang nggak -kadang sempat buka WA, waduh, dibuka aja enggak, apalagi di video ini tonton nggak, ya jarang pak, <guruh> Oke, okay. terima kasih Pak Prasta dan Mas Kita selesai ya, karena kita akan lebih banyak nanti saya akan dapat punya PR nih buat saya sendiri akan praktek kayaknya nih tak buat malam hari enak ini ya selamat sore Pak makasih Pak Prasta ya makasih oke okay.